kenapa Ustaz tak datang waktu anak saya nikah oh aku datang Kenapa aku tak datang oh jadi Ustaz datang waktu anak saya nikah saya datang kenapa tak nampak saya Ustaz di dalam aku datang sampai pintu aku balik kenapa Ustaz balik karena kalian sambut pakai organ tunggal lagunya jatuh bangun aku mengejarmu penyanyinya pakai rok pendek daripada aku salah suap Masuk rendang tuh ke hidung Bagus aku balik Jadi dengan klarifikasi itu Mengajar dia Bahwa kita tak datang Itu bukan kita yang salah Yang salah tuh di dia Menghadiri walimah itu sunnah Tapi menengok orang membuka aurat itu haram Kalau bertentangan antara yang sunnah dengan yang haram Mana yang dipakai? Meninggalkan ya